Coy. bantai bantai bantai bantai bantai Oke okay, cakep banget jagu iya terlalu gila terlalu cepat dan memang terlalu sakti, terlalu seksi terlalu montok. ya guys sabar membe musuh ya guys terlalu gila terlalu pro dan memang terlalu jago ya guys kita langsung dikep free first blood hey, gila guys sentole musuh ya guys terlalu gila terlalu pro dan memang terlalu jago ya guys ya kita asli, asli, asli. double kill weh duit duit duit dia, dia, dia.